Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast kayaknya udah mau mati gitu di channel ini kayak Udah gak pernah gitu ya untuk di update di channel ini karena Ya gimana ya di Indonesia udah banyak banget gitu yang bikin podcast Dan bahkan bukan cuma di Indonesia doang di luar pun Banyak banget gitu yang bikin podcast mungkin Yang gak ada hubungannya sama podcast bikin podcast gitu ya semuanya Dan ini saya rekam podcast ini malam-malam Jadi kalau ada suara yang mengganggu kayak pada bocah gitu ya, Atau mungkin ada tukang bakso tahu mohon maaf gitu ya dan di sini kita akan ngobrolin tentang uh, laptop gaming gitu ya apakah worth it atau enggak gitu. Dan uh, kalau kalian biasanya buka internet, kalian misalnya buka kredit kaskus dan sebagainya. Atau mungkin kalian punya temen yang minta rekomendasi biasanya. Dengan uh, budgetnya ya yang saya lihat kalau yang saya perhatiin biasanya budgetnya dari sekitar 10 sampai 25 gitu ya. Berarti medianya adalah sekitar 17,5 atau ya buletin aja lah ya 18 juta gitu. Nah. Tapi sebelumnya di sini saya mau disclaimer dulu gitu ya bahwa saya pun punya gitu ya laptop yang dalam tanda kutip gaming gitu dan ya saya takutnya nanti ada yang bilang uh lu nggak tahu apa-apa lu nggak punya laptop gaming lu lu nggak gaming lu sesuatu ngomong kayak gini jadi saya ada gitu laptop gaming dua gitu ya yang satu kayak Acer dan yang satunya lagi adalah Asus yaitu itu mungkin kalau kalian tahu juga ROG gitu ya. uh lu sombong nggak, nggak nggak nggak sombong ngapain gitu ya lu nggak eroji lu punya eroji atau predator enggak ada yang bisa dibanggain dari dua itu gitu biasa aja gitu dan ya saya cuma bikin di doang gitu kan cuman tak lah lu mau ngomong apa-apa males ngeladenin orang kayak gitu ya dan intinya apakah worth it atau enggak setelah saya menggunakan laptop yang dalam tanda petik gaming setelah empat uh, tahun ya sekitar empat tahun saya beli 2016 kalau nggak salah dan, dan sekarang 2020 segi, udah sekitar empat tahun gitu dan menurut saya sih nggak worth it kalau kalian memang beli laptop itu untuk main game ya. Kenapa? Karena uh, saat kalian misalnya udah dua tahun atau mungkin setelah tiga tahun gitu ya. Ya kalian itu laptop itu udah nggak ada powernya lagi ya. Jujur menurut saya kayak udah kayak gitu. Karena saya saat beli gitu ya laptop. Uh, saat saya beli itu mungkin bisa dibilang high-end gitu ya laptopnya sekitar ya 18 jutaan saat saya beli gitu. Dan saat sekarang saya mainin gitu itu mungkin udah bisa dibilang mid-end gitu. Bukan high-end lagi jadi mid-end. Bahkan Mid ke high pun nggak gitu Jadi ya mungkin bisa dibilang mid end gitu kan Untuk uh, yang sekarang gitu Bahkan sekarang kan kayak teknologi udah cepet banget gitu ya, Untuk berkembangnya gitu Dan dulu saya misalnya main game-game yang baru gitu ya Game-game yang baru itu bisa sekitar uh, medium sampai high Atau mungkin ultra ya bahkan Nah kalau game yang sekarang gitu ya, game yang keluar tahun 2020 mungkin atau 2021, saya juga nggak tahu gitu apakah bakal jalan atau enggak Dan bahkan nanti bulan November ya, kalau nggak salah bulan November saya Cyberpunk keluar, laptop saya nggak tahu juga bakal jalan atau enggak Minimal masuk ke menu lah gitu ya, bisa jalan gitu, minimal sampai situ buat lihat settingnya gitu, buat lihat presetnya. Cuman kayaknya sih untuk low masih jalan sih ya, dan iya yeah, intinya sih menurut saya nggak worth it aja, dan saya beli laptop. Uh, gaming gitu ya, tujuannya memang awalnya untuk main CS gitu Tapi ya saya juga mikir juga gitu kan nah, Nanti mungkin main CS juga bisa bosan gitu kan Jadi saya mungkin bisa main game lain gitu kan Dengan yang bisa dibilang uh, udah bisa main banyak game gitu Karena jujur ke saya main game, game-game yang uh, jadul bisa dibilang gitu ya. Kayak game-game 2015 atau mungkin 2014 ke bawah gitu Kayak Dead Space, kayak uh, mungkin The Witcher 3 ya The Witcher 3 masuknya ke 2015 Walaupun saya nggak main di PC juga atau di laptop saya dan uh, kayak game-game emulator sih ya banyaknya Dan kalau kalian memang tujuannya untuk multifungsi gitu ya Dan memang uh, durability mungkin nanti saya juga akan bahas tentang durability-nya itu jujur menurut saya waktu aja gitu kalau misalnya kalian memang beli untuk uh, untuk kerja, untuk editing dan kalian memang untuk main game game yang uh, dengan settingan high tapi ya game-game yang adalah game-game jadul gitu karena untuk game-game yang baru ya saya juga nggak tahu ya kayaknya nggak akan bisa gitu untuk jalanin uh, game-nya dalam waktu 2 tahun gitu, 2 tahun ke depan. Dan uh, kalau di laptop saya ini udah bisa main semua emulator ya bisa dibilang gitu Walaupun saya juga belum coba sih kayak GBA, uh, Dolphin dan sebagainya Tapi saya udah coba kayak PCSX2 gitu ya itu bisa main semua game kecuali MGS2 sama MGS3 Karena di cutscene-nya itu nggak playable banget itu bisa dibilang uh, lag banget gitu ya kayak semacam 5 fps sampai 15 fps dan itu jujur nggak enak banget gitu ngelihatnya jadi saya untuk MGS2 sama MGS3 saya main di PS3 gitu Dan uh, karena kalau kalian tahu juga kan MGS2 sama MGS3 itu cutscene-nya itu banyak banget gitu daripada gameplaynya ya. Jadi lebih banyak cutscene daripada gameplay jadi saya mending main di PS3 aja gitu Dan untuk PS1 udah bisa main semua gitu untuk 3DS juga kayaknya udah bisa semua, Zelda Ocarina of Time, kalau nggak salah saya enam 60, Persona Q, Persona Q2, dan sebagainya gitu ya, yang belum saya coba, tapi udah saya download juga, uh, mungkin bisa juga gitu, untuk 100% per playable, dan untuk emulator PS3, nggak, nggak jalan, untuk emulator PS4, apalagi gitu kayaknya itu masih belum bisa gitu, untuk jalanin game kayak, game-game eksklusif ya, kayak Bloodborne, kayak God of War, Persona, 5 Royal, dan sebagainya, itu masih belum bisa gitu, nah, dan saya juga ingin membahas tentang uh, laptop gaming ini adalah tentang durability-nya. Dan saya bisa dibilang uh, sangat kagum banget. Saya bisa acungi jempol gitu untuk durability dari laptop gaming ini. Dan menurut saya itu gila banget gitu. Karena ini jujur ya laptop gaming ini laptop yang saya punya gitu. Ini dipakai ngerender gitu video sekitar mungkin sekitar 15 jam. Dan ini laptop saya dulu ya pas pertama beli ini sering banget gitu dinyalain hampir gak pernah mati. Bahkan kalau saya bangun ya, bangun tidur sekitar setengah lima dan tidur itu sekitar jam delapanan, ya itu memang jam delapan itu udah bisa dibilang terlalu pagi gitu untuk tidur gitu. Itu laptopnya nyala terus dan setelah dua tahun itu nggak ada masalah sama sekali gitu dan saya pakai laptop Acer ya untuk laptop merek lain nggak tahu gitu untuk durability-nya. Acungi jempol gitu ya untuk durability-nya Jadi menurut saya waktu-waktu aja Dan saya uh, selama empat tahun ini Saya ngedit, saya render gitu kan Apalagi kalau saya uh, ngedit video ya Ngedit video, saya ngedit video gak pernah uh, Kayak ras banget gitu Saya ngedit video kayak santai gitu kan Sambil ngedit, sambil negerin lagu gitu kan uh, Biasanya saya ngedit 20 video sekaligus atau mungkin 10 video sekaligus gitu ya, dan itu setiap beres satu video itu saya langsung dengerin lagu gitu kan Facebookan dan sebagainya, itu saya setiap harinya itu ada sekitar mungkin lebih dari 15 jam gitu ya untuk laptop nyala atau ya sekitar segituan lah ya, dan setelah empat tahun ini gak pernah ada masalah sama sekali gitu, bahkan kayak overheat, kayak blue screen, kayak yang sebagainya itu gak ada gitu, jadi uh, sangat mantep banget gitu untuk durability-nya gitu dan bukan cuman ngedit doang saya merender juga gitu walaupun rendernya bukan render 3D ya render video uh, saya kalau nggak video kan yang ngeditnya kan tadi misalnya 20 video sehari gitu ya atau mungkin sekali ngedit 20 gitu jadi saya nggak itu biasanya disehariin gitu dan saya nggak itu ya nggak ada berhenti berkentinya gitu ya jadi begitu beres render lagi begitu beres render lagi dan nggak ada masalah gitu selama empat tahun ini gitu dan kalau kalian mau beli laptop ya. Untuk laptop gaming. Saya saranin sih. Kalau kalian memang tujuannya untuk main game yang. Kalian pengen ultra terus. Dan bisa main game terus. Saya saranin enggak sih ya. Karena jujur. Kalau pembelian laptop itu. Umurnya sih harus lebih dari lima tahun ya. Karena enggak tahu juga. Kalau misalnya kalian pengen main game-game baru. Tapi takutnya nanti enggak jalan gitu. Saya juga enggak tahu. Kalau game 2021 atau 2022 gitu. Ya, apakah masih bisa jalan atau enggak gitu di laptop saya. Dan kalau kalian misalnya. Gak peduli gitu sama game-game baru, kayak saya kalau saya main game-game baru biasanya di PS gitu. Atau mungkin kalau nanti PS5 keluar ya, saya bakal beli PS5 dan kalau gamenya ada di Nintendo Switch, saya bakal main di Nintendo Switch gitu. Jadi saya kalau di laptop itu udah hampir gak pernah main game dan ya yeah, paling laptop saya seharian nyala itu kayak cuma dengerin lagu doang gitu. Kebanyakan ya, kebanyakan kalau misalnya saya gak punya ide untuk uh, bikin video misalnya. Dan Uh, untuk main emulator semuanya udah game emulator udah bisa dihajar gitu kecuali PS3 PS4 ya udah pasti gitu untuk citra dan sebagainya udah lancar dan kalau kalian misalnya mau ngedit atau mungkin kalian mau uh, rendering 3D ya kalau kalian misalnya kayak bikin blender gitu bikin di blender untuk foto uh, realistik kayaknya masih agak kuat cuman kalau kalian misalnya render animasi dengan uh, laptop yang bisa dibilang gaming gitu Saya gak saranin sih Karena ada yang bilang sih katanya Dengan uh, merek X gitu Jangan saya sebutin lah ya Kalau yang jelek gitu Takutnya nanti tiba-tiba diserang gitu ya Dan kalau nggak salah orang yang di internet ini Dia bilangnya laptopnya tuh udah rusak nggak tuh sih rusaknya tuh kayak gimana ya nggak jelas gitu Dan kayaknya laptopnya tuh udah lemah banget katanya Untuk render 3D Dan memang gak disaranin Untuk render 3D dengan laptop gaming Kalau kalian memang tujuannya untuk render 3D Saya saranin Kalian build PC ya dengan water cooling gitu. Kalau pakai air cooling, takutnya ya lemah gitu, jadi yang nggak cepat juga gitu sebagainya. Apalagi kalau kalian tahu untuk coolingnya di laptop ya kan kecil dan terbatas gitu. Beda sama PC yang uh, custom. Kalau kalian misalnya mau pakai radiatornya 5 gitu bisa aja gitu kalau di PC. Kalau di laptop kan nggak bisa gitu yang pakai radiator water cooling dan sebagainya. Dan intinya apakah worth it atau enggak ya untuk menutup podcast kali ini? Menurut saya dengan budget 18 juta, budget 20 juta dengan budget mungkin 25 juta atau 30 juta, saya rasa nggak worth it karena kalau kalian tahu juga, dengan RX 800 tuh harganya 60 atau 65 gitu, kan banyak tuh waktu itu yang review di youtube ya laptop seharga mobil misalnya, mobilnya, mobil apa gitu itu mungkin laptop seharga motor ya gitu ya, motornya 5 gitu misalnya dan itu sekarang saya yakin sih udah nggak ada powernya aja sih, walaupun itu Uh, gpu-nya tuh kalau nggak salah 1080 delapan ya sepuluh delapan biasa atau ti gitu walaupun ya 1080 delapan masih ada powernya sih tapi dengan harga 65 juta eh ya, menurut saya kurang worth it aja yes ya, ya saya saranin kalian mending build pc aja kalau kalian memang tujuannya main game yang pengen settingan ultra atau mungkin settingan high dengan build 25 juta di tahun 2016 atau mungkin 2017an gitu ya kalian bisa dapat 1080 mungkin atau kalau sekarang kalian bisa dapat RTX 2070 gitu dan itu juga menurut saya uh, jauh banget gitu dengan dengan grafik card yang saya punya gitu 960 gitu jauh 9970 juga jauh gitu dan ya yeah, sayang aja sih kalau kalian misalnya beli laptop kayak Predator 21X gitu atau kayak Uh, J virus atau apapun gitu karena dengan dalam waktu 2 tahun gitu atau tiga tahun itu laptop itu udah kayak jauh banget gitu beda banget powernya ya karena yang namanya perkembangan teknologi udah cepat banget gitu Apakah worth it beli laptop gaming sangat sangat sangat worth it kalau menurut saya kalau kalian uh, memang tujuannya untuk main game jadul main game emulator kalian memang pengen uh, editing juga gitu editing video karena untuk editing video kecuali mungkin untuk editing video 4K atau mungkin 8K itu menurut saya uh, masih waktu aja kalau kalian misalnya ngedit video 720 atau 1080 gitu ya dengan uh, 60fps menurut saya masih waktu aja untuk editing foto untuk multitasking untuk kayak misalnya kalian kalau saya Biasanya ya, saya sambil ngedit video, saya sambil bikin thumbnail, saya sambil Facebookan, saya sambil dengerin lagu gitu ya, di Youtube gitu, saya sambil nonton Youtube juga gitu, jadi untuk multitasking sangat worth it banget untuk game, kalian kalau misalnya mau main game yang ya selalu high, menurut saya nggak worth it gitu, kecuali ya itu tadi, kalau kalian misalnya main game-game yang jadul, kayak emulator, game-game ya yang yang tidak ada pada masa saat ini gitu. Karena jujur aja sih, menurut saya saat saya main game MGS, gitu, MGS 1, karena saya nggak pernah main game yang namanya Metal Gear Solid sebelumnya, saya merasa wow banget gitu, MGS 1 itu detailnya keren banget. Dan itu sangat fresh banget, walaupun MGS 2, MGS 3, menurut saya ya MGS 3 stealthnya bagus, tapi biasa aja gitu, dan begitu MGS 4 itu perubahannya mantep banget gitu, jadi yang yang bikin saya... Wah banget MG 1 sama MGS4 sih ya C Mungkin kalau nanti saya udah namatin Seri semua serinya Bakal berbeda gitu ya Untuk uh, opininya gitu Nah tapi kenapa jadi out of topic ya Jadi malah bahas Metal gitu Tapi ya intinya gitu doang sih ya. Kalau kalian untuk main game yang uh, Ultra menurut saya nggak worth it untuk beli laptop gaming Kalau kalian misalnya memang tujuannya Untuk kerjain tugas, kalian untuk uh, Bikin virtual machine Atau mungkin pakai virtual machine kok bikin pakai virtual machine kalian untuk durability untuk ngedit untuk sebagainya pokoknya untuk multitasking laptop gaming menurut saya sangat worth it tapi tergantung juga gaming gitu ya gaming ini kan banyak juga yang bilang kan oh laptop gaming itu udah pasti speknya tinggi ya nggak juga kalau kalian misalnya pakai Intel Atom kalian main gamenya, main game grave atau mungkin main game Insania Aquarium apakah gaming gaming menurut saya gaming itu kan masih main game juga gitu dan kenapa harus ada istilah game maka sama gaming gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk video podcastnya dan terima kasih yang sudah mendengarkan bye, -bye.